Pertarungan yang menentukan dengan penjara iblis berakhir karena Raja Kursi Surga dan gerakan maniak anak buahnya. Namun, ancaman terhadap dunia tidak hilang setelah Raja Kursi Surga dan anak buahnya menghilang. Sebaliknya, semua orang tenggelam dalam keputusasaan yang lebih besar. Ini karena segel antara pesawat sudah kehilangan keseimbangannya. Selain itu, aspek yang paling menakutkan adalah bahwa Kaisar Imo yang pernah benar-benar disegel setelah lambang simbol menyulut reinkarnasinya, benar-benar terlepas dari segelnya. Selain itu, yang terakhir sedang menunggu dengan niat buruk di luar segel antara pesawat, bersiap untuk sekali lagi turun ke dunia ini. Pada saat itu, malapetaka sejati akan terungkap. Tiga tentara aliansi besar menarik diri dari wilayah Swan Barat. Selain para ahli top, sisa anggota pasukan aliansi kembali ke tempat mereka berasal. Ini karena pasukan aliansi sudah kehilangan tujuannya pada saat ini. Lagi pula, jika Kaisar Imo sekali lagi turun ke dunia ini, dan mereka gagal menghasilkan lambang simbol kedua, terlepas dari seberapa besar pasukan aliansi itu, mereka tidak bisa menyelamatkan situasi. Lagi pula, berhadapan dengan makhluk seperti Kaisar Imo, perbedaan di antara mereka tidak pernah bisa dilanggar dengan angka Ketika tiga tentara aliansi besar mundur, peristiwa yang terjadi di wilayah Suan Barat dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Segera, banyak orang yang bingung. Mereka mengangkat kepala dan menatap alam semesta. Samar-samar, mereka dapat mendeteksi bahwa sebuah perusak perlahan-lahan mendekati mereka dari kejauhan. Tekanan mencekik, yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, menyelimuti seluruh dunia. Banyak orang yang hidup dalam ketakutan karena hal ini. Namun, mereka tidak putus asa. Ini karena mereka tahu bahwa Ice Master legendaris itu melakukan yang terbaik untuk menembus tahap Ancestor. Jika dia bisa melakukannya, dunia ini akan diselamatkan sekali lagi. Di tengah keputusasaan, ini adalah secerca harapan terakhir yang menjadi sandaran setiap makhluk hidup di dunia ini. Setelah Lindong meninggalkan wilayah Swan Barat, dia kembali ke Kekaisaran Yan Besar. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat lesu. Bahkan, dia merasa sangat lesu sehingga dia tidak kembali ke Clan atau Daosek. Berdiri di langit di atas Kekaisaran Yan Besar, Lindung merenung sejenak sebelum dia menuju ke bagian barat Kekaisaran Yan Besar. Segera setelah itu, banyak gunung melintas di bawahnya, sebelum kota kecil yang ramai akhirnya muncul di hadapannya. Ini bukan kota besar, namun, samar-samar mengeluarkan sensasi yang akrab. Sensasi ini menyebabkan emosi khusus muncul dalam hati Lindong yang lesu. Ini adalah kota Qingyang, tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Sebuah pemikiran melintas di benak Lindong sebelum dia muncul di dalam kota segera. Kerumunan yang ramai disertai dengan suara gaduh saat menyebar. Sementara itu, Lindong perlahan berjalan di antara mereka. namun. Kerumunan yang tampaknya sibuk ini tidak menjadi penghalang baginya. Setelah bertahun-tahun, kota ini telah banyak berubah. Namun, mengandalkan ingatannya, Lin Dong masih dapat menemukan beberapa tempat yang akrab. Dia sedang kesurupan saat berjalan di sepanjang jalan. Setelah itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa aroma harum telah muncul di sampingnya. Dia menoleh dan melihat peri putih berpakaian. Cantik-cantik, Ling Qingzu. Berjalan diam-diam di sampingnya. Sementara itu, ketika dia melihatnya memalingkan kepalanya, senyum tipis muncul di wajahnya yang menakjubkan. Apa kamu baik-baik saja? Ling Qingzu berbicara dengan lembut. Sementara itu, ini adalah pertama kalinya dia berbicara dengan nada yang lembut dan lembut. Setelah semua, setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat Lindung dalam keadaan lesu. Orang ini selalu mempertahankan sikap yang tajam dan tangguh, terlepas dari bahaya yang dia hadapi, dia akan maju tanpa rasa takut. Bahkan, bahkan jika dia dipukuli oleh orang lain sampai dia berlutut, dia masih akan menghapus darah dan berdiri sekali lagi dengan ekspresi ganas di matanya. Selain itu, meskipun semua orang menyaksikan pencapaiannya yang luar biasa, mereka lupa tentang upaya yang telah dia lakukan untuk mencapainya. Dia telah bertemu satu musuh yang kuat demi satu. Namun, dia selalu menjadi orang terakhir yang bertahan. Lindong mengangguk dengan lembut. Namun, dia masih merasa kesal. Ling Qingzu dengan lembut menggigit bibirnya ketika dia melihat ini. Selanjutnya, dia mengulurkan tangannya yang lembut dan panjang sebelum dia meraih tangan Lindong. Setelah itu, dia mengunci jari-jarinya dengan tangannya. Sebelum dia memegang erat-erat ke tangannya. Lin Dong sedikit terkejut, faktanya, dia menyadari bahwa tubuh halus Ling Qingzu telah menegang sejenak, bagaimanapun, yang terakhir memiliki sikap dingin dan sombong. Selain itu, ia biasanya lebih suka menyembunyikan emosinya di dalam hatinya, dan diam-diam menahan rasa pahit dan manisnya tanpa menyebutkannya kepada orang lain. Karena itu, jarang terlihat baginya untuk secara sukarela mengambil inisiatif. Lin Dong menghela nafas. Ketika dia melihat bahwa Ling Qingzu bersedia mengesampingkan harga dirinya untuk menghiburnya, dia merasakan kehangatan di hatinya. Segera, dia menatapnya sebelum dia berkata dengan lembut, maafkan aku. Dia telah menerima penolakan dari orang lain, namun dia harus menjadi orang yang mengesampingkan egonya dan merawatnya. Ini jelas tidak adil terhadapnya, namun dia selalu seperti ini, bersedia dengan tenang menanggung dan menerima segalanya. Dia sangat keras hati. Tidak perlu meminta maaf. Ling Qingzu menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayo pergi, aku akan menunjukkan kepada kamu Manor Lin Family aku. Petik 2. Lin Dong menyeringai. Dia memegang tangan Ling Qingzu sebelum dia mengandalkan ingatannya dan berjalan menuju rumah Lin Familynya. Itu bukan Lin Clan. Sebaliknya, itu adalah keluarga Lin. Keluarga cabang kecil. Namun, ini adalah tempat yang paling dia hargai. Ling Qingzu mengangguk dengan lembut. Sebelum dia memberikan senyum manis dan lembut. Yang membuat ratusan bunga mekar pucat dibandingkan. Keduanya berjalan di seberang jalan. Setelah itu, Lin Dong berhenti. Dengan kaget di matanya, dia menatap pemandangan di depannya. Ini adalah persimpangan antara beberapa jalan. Namun, tempat ini saat ini sedikit kacau. Dari penampilannya, Sepertinya dua faksi bertarung. Suara daging pertemuan pertama disertai dengan derit tajam yang menyedihkan. Lindong menatap kelompok di depannya. Ada seorang pria muda yang tampak menakutkan memegang tongkat kayu. Sebelum dia mengayunkannya ke arah kelompok yang berdiri di seberangnya. Kegigihannya mengintimidasi yang lain dan tidak ada yang berani menghentikannya. Lindong memandang pria muda yang agak akrab ini. Sebelum ia menjadi sedikit linglung. Akhirnya. Dia berhasil menggali dia dari ingatannya. Raging Blade Dojo, Woo Yun, pria muda ini tampaknya cukup kuat ketika dia berhasil menghadapi sebagian besar lawan sendirian. Setelah itu, dia menepuk-nepuk tangannya dengan senang sebelum dia membuang batang kayu di tangannya. Lalu, dia tersenyum berkata, berani-beraninya kamu menyinggung Dojo Raging Bladeku di kota King Kamu harus memiliki harapan kematian. Petik 2, Tolong. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Raging Blade Dojo kamu adalah faksi terkuat di kota Qingyang? Apakah kamu memiliki keberatan? Woo Yun membelalakkan matanya saat dia berteriak. Apakah kamu lupa tentang keluarga Lin di kota Qingyang? Pria itu dengan dingin mendengus. Ekspresi Woo Yun menegang. Dia berteriak dengan marah karena malu. Apa yang kamu tahu? Aku ingin tahu di sudut mana kamu bersembunyi ketika aku bergabung dengan Lindung untuk berurusan dengan kaki tangan dari keluarga Sye dan keluarga Lei. Petik 2, tepat setelah suaranya terdengar, tawa lembut terdengar dari jarak yang cukup dekat. Uyun segera menoleh dengan marah saat dia bersiap untuk mengacaukan pria yang sebenarnya berani mengejeknya. Namun, ketika dia berbalik, dia segera melihat seorang pria muda berpakaian hitam serta keindahan yang menakjubkan yang sangat indah sehingga menyebabkan semua orang di sekitarnya kehilangan napas, berdiri di depan jalan. Kamu, Wu Yun menjadi sedikit linglung karena penampilan Ling Qingzu yang menakjubkan. Namun, dia dengan cepat pulih akal sehatnya. Segera, matanya melebar saat dia menatap pemuda berpakaian hitam itu. Jarinya gemetaran karena terkejut ketika dia menunjuk yang terakhir dan berkata, Lin, Lin Dong. Seketika, Jalan yang semula berisik itu menjadi sunyi senyap. Banyak pasangan mata yang tidak percaya menoleh untuk melihat pemuda berpakaian hitam itu. Apakah dia lindung yang legendaris dari keluarga Lin? Kerumunan perlahan-lahan memusatkan perhatian mereka padanya. Akhirnya, ketidakpercayaan di mata mereka berangsur-angsur menghilang sebelum panas liar melonjak. Lagi pula, apakah ada orang di Kekaisaran yang Besar yang tidak tahu siapa Lindong? Selain itu. Pria legendaris ini sebenarnya berasal dari Kota King yang mereka. Ketika dia melihat ekspresi kuat mereka, Lindong menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum ke arah Wu Yun. Setelah itu, dia meraih tangan Ling Kingzu dan berjalan menuju sisi lain jalan. Kerumunan itu menatap punggungnya dan tidak ada yang berani berjalan menghampirinya. Faktanya, bahkan Wu Yun menggaruk kepalanya. Sebelum dia meninju dada orang yang berdiri di sampingnya dengan kegembiraan dan berkata, Apakah kamu melihat itu? Lindong benar-benar menyapa aku. Persetan, berapa kali aku katakan kepada kalian sebelumnya. Dia sebenarnya telah kembali ke kota Qingyang. Aku harus pergi dan mengunjunginya nanti. Petik dua. Aduh, bos, tolong lebih lembut. Petik dua. Dibandingkan dengan kebanyakan tempat lain. Area di luar rumah Lin Family jauh lebih damai. Setelah semua, sebagian besar anggota keluarga Lin telah pindah ke Lin Clan. Bahkan, hampir tidak ada orang yang tertinggal di rumah tua ini di kota King Meskipun demikian, saat Lin Dong muncul di pintu depan, seorang pelayan yang membersihkan halaman segera menyadari kehadirannya. Yang terakhir segera tertegun sejenak, sebelum dia dengan cepat pergi, segera. Tangisan nyaringnya bergema di seluruh keluarga. Tuan muda lindung telah kembali. Keluarga Lin awalnya tenang dan damai, segera meletus sebelum banyak orang datang membanjiri. Sementara itu, mata mereka semua penuh dengan kegembiraan dan sukacita ketika mereka melihat pemuda jangkung yang berjalan masuk dari pintu depan. "Donger, tiba-tiba kelompok besar itu berpisah di hadapan seorang pria paruh baya dengan rambut putih." Berlari ke depan dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Paman pertama Lindong memandang pria paruh baya ini, sebelum ia cepat-cepat berjalan ke depan dan mendukungnya. Orang ini adalah paman pertamanya, Lincoln. Selama bertahun-tahun, dia tetap tinggal di Kota Kingyang untuk menjaga rumah tua mereka. Bocah kecil, akhirnya kamu kembali. Aku pikir kamu sudah lupa tentang tempat ini. Lincoln tampak jauh lebih tua dari sebelumnya. Namun, ketika dia melihat Lindong, matanya dipenuhi dengan sukacita. Meskipun dia tetap tinggal di kota Kingyang, dia masih mendengar tentang banyak perbuatan yang dilakukan oleh Lindong setelah dia pergi. Bagaimanapun, dia adalah kebanggaan seluruh keluarga Lin mereka. Lindong merasa sedikit emosional di hatinya. Kemudian, dia menatap Ling Kingzu sebelum dia menggaruk kepalanya dan berkata, "Ini paman pertamaku." Kamu juga bisa mengatasinya dengan cara ini. Petik dua, sebuah flus dengan cepat muncul di wajah Ling Kingzu yang memukau. Setelah itu, dia membungkuk ke arah Lin Ken dan berkata, "Salam, paman pertama. Haha, kamu pasti Kingzu. Benarkan tidak buruk? Lin Xiao sudah memberitahuku tentangmu. Haha, sepertinya lindung memiliki selera yang sangat bagus." Lin Ken tersenyum mengangguk. Dia mengamati Ling Kingzu sejenak. Sebelum matanya dipenuhi dengan kepuasan, bagaimanapun, bahkan di seluruh wilayah Suan Timur, hampir tidak ada wanita yang bisa menandingi Ling Qingzu dalam hal penampilan dan sikap. Sebenarnya, tidak ada seorang pun di kota Qingyang yang pernah melihat keindahan yang menakjubkan sebelumnya. Ini terbukti dari fakta bahwa ada banyak pria muda yang diam-diam mengintipnya dengan mata panas. Baik, sekarang kamu kembali. Kamar kamu selalu dijaga kebersihannya. Apakah kamu ingin aku meminta seseorang untuk mengambil alih kamu?" Petik dua. Lin Dong menggelengkan kepalanya. Dia mengobrol dengan Lin Ken sebentar sebelum dia memimpin Ling Qingzu dan berjalan menuju gunung belakang. Setelah mereka pergi, tidak ada yang peduli tentang gunung belakang ini dan sekarang dibanjiri oleh rumput liar. Ketika angin sepoi-sepoi menyapu, rerumputan liar dan bunga-bunga yang tersebar di gunung akan menari dengan lembut bersama angin. Sementara itu, ada banyak rumah yang terletak di gunung belakang ini. Meskipun mereka rumah sederhana, mereka tetap bersih dan rapi. Lindong berjalan ke depan rumah. Setelah itu, dia menatap pilar kayu yang tertancap jauh di tanah. Bahkan samar-samar, ia bisa melihat berbagai jejak telapak tangan di pilar-pilar kayu ini. Ketika Lindong berdiri di depan pilar-pilar kayu ini, ia menjadi sedikit linglung. Dia ingat bahwa bertahun-tahun yang lalu. Terlepas dari hujan atau cerah, seorang pemuda kurus yang kurus akan dengan pahit mempraktikkan seni bela diri sederhana berulang-ulang di tempat ini. Pada saat itu, semua yang dia ingin lakukan adalah menjadi lebih kuat dan mencari keadilan bagi ayahnya. Mungkin pemuda yang naif dari sebelumnya tidak akan pernah membayangkan bahwa suatu hari, dia akan menjadi salah satu ahli top di dunia ini. Namun, bagaimana jika ini masalahnya? Lindong perlahan menutup matanya. Sementara itu, wajahnya terpampang kelelahan. Selama beberapa hari berikutnya, Lindong tinggal di kota Qingyang dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Selain itu, setiap hari dihabiskan dengan cara yang sangat damai. Dia hanya akan berjalan-jalan santai di gunung belakang yang damai, sementara linking zu diam-diam ikut. Lin Ken tampaknya telah mendeteksi kondisi emosi Lindong juga. Karena itu, ia menolak semua orang yang datang mengunjunginya dan tidak mengizinkan siapapun mengganggunya. Pada hari ketiga, Marten kecil dan Kingtan juga bergegas ke kota Kingyang. Selain itu, mereka bahkan pergi ke ibu kota dan membawa Lin Xiao dan Liu Yan kembali. Begitu Liu Yan melihat Lindong, dia segera berlari dan memeluknya. Sementara itu, matanya memerah. Ini karena di sepanjang jalan. Martin kecil sudah memberitahunya tentang semua yang terjadi. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dia melihat putranya yang selalu dipenuhi dengan energi dan semangat, dan tidak akan pernah mengakui kekalahan terlepas dari betapa suramnya situasi itu dengan ekspresi lesu di wajahnya. Karena itu, ekspresinya hampir menyebabkan hatinya hancur. Dong, ada beberapa masalah di dunia ini yang tidak pernah bisa diselesaikan dengan sempurna. Kerja keras kamu tidak sia-sia. Kami akan selalu bangga dengan kamu. Petik 2, Liu Yan memeluk lindung sementara air mata mengalir di wajahnya. Kemudian, dia berkata, Jika kamu lelah, orang tuamu selalu ada untukmu. Jangan membebani diri kamu dengan beban menyelamatkan dunia. Tidak masalah seberapa menakutkan kaisar Imo Selama ibu ada di sisimu, aku tidak akan pernah membiarkanmu mati sebelum aku melakukannya. Petik 2, pada saat ini, meskipun hati Lindung telah tegar setelah mengalami banyak perjuangan selama bertahun-tahun, ia tanpa sadar memeluk Liu Yan dengan erat. Sementara itu, air mata mulai mengalir di wajahnya. Setelah bertahun-tahun, ini adalah momennya yang paling rentan. Berdiri di samping mereka, mata Lin Xiao juga memerah. Kemudian, dia menepuk pundak Lindung sebelum dia berkata, Bagus, nak. Ayah bangga padamu, di masa depan, mari kita tinggal di kota Qingyang. Aku telah meminta Lin Xia, Lin Hong dan yang lainnya untuk kembali dan kami akan tetap di sisimu. Petik 2, Lin Dong mengusap air matanya dan tersenyum mengangguk. Lin Xiao akhirnya menarik pergi Liu Yan, yang matanya benar-benar merah. Berdiri di samping mereka, Martin kecil menatap lindong Setelah itu... Dia melihat bagian terdalam dari gunung belakang sebelum dia tertawa Aku ingat kamu mendapatkan batu leluhur di daerah itu Benarkan Aku bisa mendeteksi kamu pada saat itu Petik 2 Jika aku tahu bahwa roh iblis disembunyikan di dalam Aku kemungkinan besar akan membuangnya Kata Lindong Setelah itu Dia menatap Little Marten sebelum mereka berdua tertawa Sementara itu Tawa mereka dipenuhi dengan sentimen persaudaraan yang kaya. Awalnya, Little Flame bersikeras untuk ikut. Bahkan, dia bahkan ingin mengembalikan simbol leluhur Chaos. Namun, aku menghentikannya untuk melakukannya. Kata Little Marten. Lindong mengangguk. Sementara itu, Kingtan juga memberikan simbol leluhur kegelapannya kepada Master kegelapan. Ini karena dia tidak ingin mereka dengan sengaja mengurangi kekuatan di pihak mereka demi dirinya. Bagaimanapun, mereka sangat membutuhkan kekuatan seperti itu sekarang Pada hari-hari berikutnya, izinkan kami untuk tinggal bersamamu Bagaimanapun, apapun yang terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya dengan kita Jika mereka berhasil, dunia akan diselamatkan Namun, jika mereka gagal, yah, kita tidak perlu melakukan perlawanan Segalanya akan lebih mudah jika kita semua mati bersama Martin kecil tertawa, Lin Dong tersenyum dan mengangguk, namun senyumnya tampak agak dipaksakan. Seiring hari-hari berlalu, keluarga Lin menjadi semakin hidup. Lin Hong, Lin Xia dan yang lainnya semuanya dipanggil kembali. Bahkan, bahkan beberapa anggota yang lebih muda dari Lin klan bersikeras mengikuti mereka kembali ke Kota Qingyang. Dalam waktu singkat, keluarga Lin yang awalnya damai menjadi jauh lebih hidup. Selain itu, Sepertinya Lindong telah meletakkan bagasi tertentu. Bahkan, dia kadang bercanda dengan mereka. Selain itu, ketika dia mengingat berbagai peristiwa yang terjadi selama masa kecilnya, dia tanpa sadar akan tertawa terbahak-bahak. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu, Lindong sedang duduk di tepi tebing di gunung belakang. Sementara itu, dia menatap pegunungan yang tak berujung dan awan yang berputar di langit. Selama waktu setengah bulan ini, dia tidak dilatih sama sekali. Sementara itu, ia secara sepihak memutuskan hubungan dengan tiga simbol leluhur. Batu leluhur, tablet desolate hebat dan benda-benda suci lainnya yang awalnya ada di dalam tubuhnya. Rasanya seolah-olah dia telah memutuskan garis nasib. Di belakangnya, suara langkah kaki yang samar terdengar. Segera, Lindong dengan lembut memiringkan kepalanya. Sebelum dia melihat Kintan berjalan dengan lembut. Saat ini, dia tidak lagi mengenakan gaun hitam yang biasanya dia kenakan di istana kegelapan. Dan malah mengenakan gaun zamrud sederhana. Samar-samar, dia sekarang memiliki kemiripan dengan gadis kecil yang naif dari sebelumnya. Kintan tiba di samping lindung sebelum dia berjongkok. Kemudian, dia menggunakan matanya yang besar dan jernih untuk menatapnya. Sebelum dia dengan lembut bertanya. Kakak Lindong, apakah kamu masih kesal? Tidak, bukan aku. Lindong tersenyum dan mengusap kepala kecilnya sebelum dia berkata. Hanya saja aku merasa semua kerja kerasku selama bertahun-tahun telah sia-sia. Itu tidak benar, saudara Lindong. Kamu telah berhasil mengubah banyak hal. Di mata aku, kamu selalu yang terkuat. Saat itu, Lin Langtian tampak seperti keberadaan yang tak tersentuh di mata kami. Pada saat itu, Meskipun kita semua membencinya dengan sengit, tidak ada yang berani melakukan apapun kepadanya. Namun, berkat kerja keras kamu, kami akhirnya berhasil. Apakah kamu tahu ketika kami menerima berita bahwa kamu membunuh Lin Langtian, Tian? Bahkan ayah kami menangis. King memiringkan kepalanya sebelum dia tersenyum dengan penuh kasih. Tidak masalah apa yang orang lain bicarakan tentangmu. Kamu adalah orang yang paling penting di hati kami. Petik 2, Lindong menatap wanita muda ini, yang memiliki ekspresi serius di wajahnya, sebelum dia merasa sedikit linglung. Segera, kehangatan melonjak dalam hatinya. Swash, suara angin deras muncul, sebelum Little Martin muncul di sekitar tebing ini. Setelah itu, dia menatap Lindong dan sepertinya dia ragu-ragu apakah dia harus berbicara dengannya. Apa itu? Lindong menatapnya dan bertanya. Menurut berita yang aku terima, mereka telah menyiapkan formasi di Chaotic dimensi dan siap untuk memulai. Ekspresi Lindung membeku sesaat. Segera, dia menundukkan kepalanya dan tetap diam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia perlahan mengangkat kepalanya sebelum menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, senyum lembut muncul di wajahnya. Kalau begitu, aku harus mulai juga. Aku akan melindungi mereka yang aku sayangi dengan cara aku sendiri. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, bab 1302, setahun. Langit di atas caltik dimensi, dibandingkan dengan kota Kingyang yang agak tidak dikenal. Tempat ini pada dasarnya adalah fokus perhatian seluruh dunia. Ini karena salah satu dari delapan tuan kuno, Tuan S, akan berusaha masuk ke tahap leluhur di sini. Ini juga harapan terakhir dari kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Lautan hitam manusia tersebar di laut, praktis meliputi seluruh wilayah laut di bawahnya. Pada saat ini, mereka semua dengan cemas melihat ke arah langit di atas. Banyak sosok duduk di langit, sementara aura yang kuat menyebar dan menutupi seluruh tempat. Orang-orang ini pada dasarnya semua pada tahap reinkarnasi. Mereka jelas merupakan kekuatan tempur top dunia ini. Sosok yang tak terhitung jumlahnya berdiri dengan tenang di tengah langit. Suasana sedikit sunyi. King Huan-Huan menatap langit ketika cahaya dingin mengalir di dalam matanya yang seperti kristal. Sepertinya dia bisa melihat segel di antara pesawat-pesawat yang jauh sekali. Segel itu berangsur-angsur melemah. Mari kita bersiap untuk memulai. King Huan-Huan menarik matanya dan memandang ke arah Life death Master dan yang lainnya. Suaranya saat ini berisi es dingin yang menusuk tulang, dan fluktuasi emosi sekecil apapun tidak dapat didengar di dalamnya. Ini membuatnya tampak seperti balok es sepuluh ribu tahun. Seolah-olah semua emosinya telah membeku. Kelompok live death Master tidak bisa menahan tawa pahit ketika melihat kondisi Ying Huan-Huan. Dia menjadi seperti ini sejak dia kembali dari wilayah Suan Barat. Aku ingin tahu apakah anak kecil itu lindung mencoba untuk melewati tiga kesengsaraan reinkarnasi. Dia benar-benar orang gila. Guru Tata Ruang Bergumam, King Huan-Huan menurunkan matanya yang indah seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Namun, peningkatan yang tiba-tiba di sekitar Kidingin menghianati fluktuasi dalam hatinya. Dia jelas tidak dapat benar-benar mempertahankan hatinya yang tersegel di hadapan nama itu. Aku bilang, Mengapa kamu tidak membiarkan Lindong mencoba? Dia sudah memiliki kualifikasi. Bukankah itu alasan dia berlatih dengan sangat gila karena dia ingin mencegah adegan ini terjadi? Mengapa kamu menolaknya pada saat seperti itu? Kuan Api akhirnya menghela nafas dan berkata, Kamu harus mengatakan sedikit lebih sedikit. Master kematian kehidupan mengerutkan kening. Dia melihat es seperti Ying Huan Huan dan diam-diam mendesah dalam hatinya. Lindong memang diakui menderita. Tetapi begitu pula Ying Huan-Huan, namun, apalagi yang bisa dia lakukan sekarang, ayo bersiap. Ying Huan-Huan hanya menatap lautan orang di bawah, dan berbicara dengan suara lemah. Setelah itu, dia akhirnya mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah wilayah Suan Timur. Tangannya mengepal erat ketika kukunya menembus telapak tangannya. Darah merah gelap bergulir di ujung jarinya, berubah menjadi manik es merah gelap yang berubah menjadi debu. Dia duduk di udara, melihat ini. Semua orang yang hadir tiba-tiba menjadi diam. Kelompok Life Dead Master duduk melingkar di sekelilingnya. Sementara para ahli yang tak terhitung jumlahnya juga duduk di udara. Membentuk lingkaran luar lainnya. Mereka sepertinya membentuk formasi yang sangat besar. Delapan simbol leluhur yang hebat. King Huan-Huan sedikit membuka bibir merahnya saat suaranya yang dingin bergema. Swash-swash-swash. Suara angin kencang muncul. Dan sinar cahaya saling menembak. Pada akhirnya, mereka melayang di langit. Cahaya memudar. Dan mereka berubah menjadi banyak simbol kuno. Di dekatnya, Mu juga dengan lembut menggigit bibirnya. Sosoknya bergerak ketika cahaya meletus dari dalam tubuhnya. Dia berubah menjadi simbol putih dan hitam kuno dan menyerbu ke depan. Delapan simbol ancestral diputar di langit saat kekuatan tak berujung berdenyut keluar. Sembilan objek ilahi yang hebat. The Ancestral Stone, Grit Desolate Tablet, Darkness Saints Kite, Raja Menghancurkan Lempeng Surgawi, Chaos stone Axe, terkenal dan benda-benda suci dari zaman kuno muncul satu demi satu. Akhirnya, mereka membentuk lingkaran cahaya di luar delapan simbol Ancestral. Cahaya bersinar dari simbol leluhur dan objek ilahi dan mulai memanjang. Itu akhirnya menyatu menjadi formasi raksasa dan sangat rumit. King Huan-Huan secara kebetulan duduk di tengah formasi. Formasi aktifkan. Setelah mendengar suara sedingin es ini, semua ahli puncak tahap reinkarnasi di cincin luar merespons bersamaan. Sebuah pikiran melintas di benak mereka saat Yuan power yang luas dan perkasa tersapu. Seluruh laut segera mulai mengamuk. Raksasa seratus ribu kaki gelombang naik dan jatuh saat kekuatan Yuan yang kental mengalir tanpa henti ke dalam formasi. Bas-Bas. Lingkaran cahaya besar 100.000 kaki perlahan menyebar di langit, pemandangan yang sangat spektakuler. Kekuatan Yuan yang tak ada habisnya juga mulai beredar dalam formasi. Akhirnya, itu berubah menjadi banyak pilar cahaya yang bergabung ke tengah formasi tempat Ying Huan Huan berada. Ke Enam pria kelompok kuno Masters membentuk segel dengan tangan mereka ketika mereka melihat ini. Enam sinar kental ditembakkan dari telapak tangan mereka. Setelah itu, mereka bergabung ke tubuh Ying Huan-Huan. Retak, setelah masuknya energi yang menakutkan ini. Lapisan demi lapisan es mulai muncul di permukaan tubuh Ying Huan-Huan. Es padat perlahan menutupi tubuhnya dan mengubur seluruh tubuhnya. Visinya sedikit demi sedikit menjadi buram. Ying huan, huan menggunakan sedikit kesadaran terakhirnya untuk melihat ke arah timur yang jauh. Nostalgia memenuhi matanya, sementara senyum tipis muncul di bibirnya. Es padat akhirnya menelan tubuhnya. Dan kehidupan seperti patung es ditinggalkan di langit. Namun, tidak ada yang beristirahat. Formasi besar terus berputar dengan kecepatan penuh seolah-olah tidak tahu arti kelelahan. Mata penuh harapan yang tak terhitung jumlahnya menatap patung es. Ini adalah harapan terakhir mereka. Gunung-gunung di belakang kota Kingyang. Lin Dong duduk di atas puncak kesepian saat ia mengamati awan dan puncak gunung lainnya di sekitarnya. Keadaan hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Segera setelah itu, dia menoleh untuk melihat kelompok Ling Lingkingzu di tepi jurang di kejauhan. Dengan senyum tipis, dia perlahan menutup matanya. Kesengsaraan reinkarnasi terjadi dalam tubuh seseorang, dan tidak akan ada gangguan yang mengguncang bumi. Namun, itu adalah hal yang paling ditakuti oleh setiap ahli tahap reinkarnasi. Ini karena mustahil untuk melarikan diri begitu seseorang jatuh ke dalam reinkarnasi. Seseorang akan melupakan diri aslinya sampai tubuh fisiknya membusuk dan kematian benar-benar datang. Tidak seorang pun di dunia ini yang berani membayangkan mengalami tiga kesengsaraan reinkarnasi secara bersamaan. Selain Ice Master, tidak ada yang pernah berhasil sejak zaman kuno itu. Saat lindung menutup matanya. Riak daya Yuan yang melonjak di sekitarnya benar-benar menghilang. Bahkan kehadirannya benar-benar lenyap pada saat ini. Awan sesekali melayang dan menyembunyikan tubuhnya. Pada saat ini, dia sepertinya telah menghilang dari dunia ini. Tidak ada yang bisa mendeteksi dia. Semua orang di tebing menyaksikan kehadiran Lindung menghilang. Mereka mengerti bahwa dia sudah mulai mengalami kesengsaraan reinkarnasi. Segera setelah itu... Little Martin melambaikan lengan bajunya dan penghalang cahaya terang menutupi tempat itu, mengisolasi gunung yang sendirian. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri selanjutnya. Little Martin memandang kelompok Ling Kingzu dan berkata, "Kakak Lindong pasti akan berhasil." Kata Kintan dengan pasti. Dia selalu memiliki semacam kepercayaan buta pada Lindong. Ling Kingzu juga tersenyum tipis ketika dia dengan lembut berkata, "Ini mungkin akan memakan waktu lama." Aku juga akan menggunakan kesempatan untuk melatih. Petik 2. Dia melihat sosok yang samar-samar terlihat di satu-satunya gunung. Aku selalu membiarkan kamu melakukan sesuatu sendiri. Izinkan aku untuk membantu kamu saat ini. Dia bergerak dan muncul di gunung yang menjulang tinggi. Setelah itu, dia duduk. Dia menutup matanya yang cantik dan gejolak misterius yang diam-diam menyebar. Kami akan diam-diam menunggumu. Martin kecil menghela napas pelan saat melihat ini. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menunggu. Waktu cepat mengalir, waktu diam-diam berlalu di dunia. Seiring berlalunya waktu, tekanan di dunia tumbuh semakin besar. Semakin banyak orang bisa merasakan pendekatan bertahap dari angka kehancuran dari ruang angkasa. Banyak sekali orang di dunia ini yang panik menghadapi sosok kehancuran itu. Jika bukan karena harapan yang tersisa di caotik dimensi dunia mungkin akan jatuh ke dalam kekacauan total. Semakin banyak individu yang kuat mulai bergegas menuju caotik dimensi, mereka benar-benar ingin tahu apakah Ice Master akan dapat berhasil maju ke tahap Ancestor. Caotik dimensi juga menjadi sangat ramai dan ramai. Ini terutama terjadi pada wilayah laut di mana formasi berada. Hampir setiap pulau ditutupi oleh lautan manusia. Banyak pasangan mata cemas dan khawatir terfokus ke langit. Tidak ada aktivitas dari patung es di tengah formasi besar. Dia mirip dengan jurang maut, membiarkan energi menakutkan terus mengalir ke dalam dirinya. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Situasi ini tidak diragukan lagi membuat semua orang sedikit gelisah. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu. Waktu berlalu dan setengah tahun berlalu. Sementara suasana di dicautik dimensi sedikit demi sedikit menjadi sedikit tidak nyaman. Gunung-gunung yang damai di belakang kota King yang juga agak tenang. Sosok di puncak yang sendirian sekarang tertutup debu. Kelompok Little Marten berdiri di tepi tebing. Sejumlah besar perubahan telah terjadi pada tubuh Lindung selama setengah tahun terakhir. Awalnya, tubuhnya menjadi lebih tua dengan kecepatan yang menakutkan. Rambut hitamnya berubah menjadi putih keabu abuan Sementara aura kematian yang kuat terpancar darinya. Adegan itu telah menyebabkan hati mereka melompat ke tenggorokan mereka. Untungnya, ketika penuaan ini mencapai batas, Lindung secara bertahap mulai pulih. Namun, pemulihan ini sedikit berlebihan. Wajahnya yang semula matang dan penuh teka telah menjadi muda dan lembut. Ini penampilan Lindung di masa mudanya, selama periode waktu berikutnya tubuh lindung terus berubah secara misterius antara tua dan muda. Kelompok Little Marten samar-samar bisa merasakan interior tubuh lindung mengalami transformasi drastis sementara penampilan luarnya diubah. Alasan untuk transformasi seperti itu jelas karena percobaan yang tidak biasa dalam reinkarnasi. Pengadilan seperti itu tidak bisa dilihat atau disentuh. Namun, bahaya yang terlibat cukup untuk menakuti siapapun. Waktu terus berlalu. Patung es di Chaotic dimensi dan sosok yang terus berubah di kota King yang masih belum menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Lima bulan lagi berlalu dengan cara yang sama. Suasana dunia secara bertahap menjadi tegang, sementara aura yang tak terlukiskan menyebar. Banyak orang bahkan berhenti melakukan apapun. Chaotic dimensi yang luas dan tak ada habisnya sekarang dipenuhi orang. Pasangan mata fanatik yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan antisipasi ketika mereka menyaksikan patung es di langit. Beberapa bahkan telah berlutut dan mulai berdoa agar mukjizat muncul. Semakin sedikit waktu yang tersisa, celah besar yang tak tertandingi perlahan-lahan terbelah terbuka di ruang kosong yang jauh. Iblis Ki melonjak di balik celah. Mata iblis tampak menatap dingin ke dunia yang pernah diinjaknya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya.